Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan kami di video kali ini. Saya akan melakukan eksperimen apa dan bagaimana, atau manfaat dari garam. Kita akan melakukan eksperimen saudaraku, -saudara. apakah benar? garam dan micin di aplikasi bisa menyuburkan tanaman tentu iya karena kedua bahan ini bumbu dapur ini mengandung atrium klorida untuk pengganti KCL dan untuk menyuburkan tanah dan untuk mengkalau serangan penyakit, buah keriting dan sebagainya apakah tanah yang sudah terkontiminasi atau, ter atau tercampur dengan garam oh, nanti tidak menjadi subur? jawabannya insyaallah tanah tidak akan terpengaruh Ini akan melakukan apakah benar garam dapur dan biji itu berguna buat tanaman. Mari kita sajikan. Hari ini kita akan melakukan. Nanti kita tunggu satu minggu kemudian. Ini sasa. Dalam periode kita daun Kita campur ya. Tenang saja sobat, jangan khawatir. Yang penting asal tidak disiram atau belah, Kalau belah, daun mati karena ini asin. Kita akan melakukan pelobangan dulu jadi di samping akar itu terus samping batang kita dilobangi 10 cm untuk menaruh ini nanti di lubangnya oke. Okay. Nah, caranya begini, sobat. Sekitar 10 cm lah, kurang lebih. Nah, ini tanaman tomat yang minggu lalu saya tanam. Udah, alhamdulillah, udah mulai hidup. Insya Allah, setelah kita lakukan pemupukan seminggu kemudian, subur, amin. Karena berhubung cuaca agak ekstrim, agak terhambat sih pertumbuhan cabe rawit saya. Tapi insya Allah dengan pembuka, pembuka, pembukaan ini tanaman akan jadi sehat. Oke, kita lakukan pembukaan. <sukur> kita gunakan setengah sendok saja untuk per lubang. Apakah garam baik untuk tanah? Ya, garam ternyata bisa membuat tanaman di rumah tumbuh subur dan sehat. Garam terdiri dari dua zat penyusun utama yaitu natrium, natrium dan klorida. Kandungan natrium bisa berperan menggantikan unsur hara dalam tanah. Oke, jadi jangan khawatir para sahabat tani dan para sahabat yang lain yang mempunyai tanaman di pekarangan rumah silahkan mencoba oke okay. demikian tadi tutorial sedikit atau ulasan tentang garam kurang dan lebihnya saya mohon maaf tapi ini untuk menginspirasi kita sebagai petani. Dan punya inapasi, kreatif, dan semangat Menciptakan ide-ide Ini juga berkongsi sebagai pengganti KSR, saudara, Jadi jangan khawatir Yang penting cara penggunaannya yang tepat dan benar Jadi tadi Lakukan pelubangan Lalu pengukukan sumita-sita sendok terluban. Secara 10 cm Dari batang Oke okay. Demikian tadi tutorial cara Pembukukan dan manfaat Sekarang Untuk hari ini Kita tunggu hasilnya 1 minggu kemudian Oke okay, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like comment and share <tuh> Semoga bermanfaat Oke okay. Salam petani, jari bye bye.